Sí. tapi <tapruh> tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemuan-teman Dimana pun kalian berada Mudah-mudahan kalian Dalam Lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan diberikan kesehatan Serta Kelancaran Dalam menjalankan segala aktivitasnya Amin Amin ya rabbal alamin Teman-teman kali ini Saya mau berburu punai di spotnya di pohon yang berbuat teman-teman itu dia spotnya teman-teman kita lihat dulu spotnya teman-teman itu dia spot spotnya teman-teman berbuat teman-teman oke teman-teman kita -teman, bisa berlama-lama langsung aja kita let's go hunting teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh All right. <laughs> Так, пройди. Tato, koin lagi bro. Tangan. Tinggal kira sa satu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 Oke teman-teman kita racik bumbunya dulu teman-teman ini -teman. ada rombok ada garam ada minu Oke teman-teman Sama so, nah. so, bangun ni Biaran ni alam Biaran ni alam Biaran ni Ini. Sini <coughs>